Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan memanah Berlatihlah memanah Karena memanah itu dapat memperkuat tanganmu Meningkatkan ketepatanmu Dalam menembak dan membantu kamu Dalam memburuk atau berperang Hadis ini menunjukkan pentingnya berlatih dan meningkatkan keterampilan Dalam suatu bidang dalam hal ini adalah keterampilan memanah Selain itu hadis ini juga, menggambarkan bahwa memanah adalah suatu aktivitas yang berguna, baik untuk keperluan praktis, seperti berburu atau berperang, maupun untuk tujuan, olahraga, dan rekreasi. Hadis ini juga dapat diartikan sebagai ejakan untuk meningkatkan keterampilan, berpikir, dan konsentrasi dalam melakukan suatu aktivitas, dan bukan hanya terbatas pada keterampilan fisik semata.